Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Doa untuk orang tua Bismillahirrahmanirrahim Wakti fili wali wali da'i wabarakatuh rabaya soki ya mas naik dulu naik eh ya kesayang nila tersapu dan dosa dua orang tuaku sayangi mereka sebagai mata menyayangiku sewaktu aku masih kecil. Mana Ajeng? Ajeng. Ayo Ajeng mana Ajeng? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. warahmatullahi wabarakatuh.